Buku unggahan pertama persahabat kita lihat Di sini ada sebuah unggahan spesial sahabat ya Yang mana ini menyangkut tentang Lesti Kejora persahabat ya Yang mendunia Kita lihat di unggahan akun Instagram HP Retata Sultan Yang mana di sini memposting sebuah postingan sidelin Label Yang terpampang nyata foto Lesti Dan tentunya bersama teman-teman di New York, para sahabat ya, suatu kebanggaan untuk kita semua, para sahabat yang mana lesi Kejora tentunya semakin mendunia. Dan kita lihat di sini ada suatu dukungan dari menteri, para sahabat ya, yakni Pak Sandiaga Uno. Di sini menyampaikan lewat kalimat caption yang dituliskan di akun Instagram pribadinya. Disitu mengatakan hari ini Indonesia menerima hadiah yang luar biasa untuk hari kemerdekaannya yang ke-76. 16 brand Indonesia tampil di Videotron Times Square, sebuah spot wisata dan sentra ekonomi kreatif bergengsi di kota New York, Amerika Serikat berkat kerjasama antara Kemenparekraf. ri Wow, luar biasa sahabat ya, inilah momentum kebangkitan ekonomi kreatif yang kita harapkan dapat menyelamatkan lapangan kerja anak bangsa. Yuk tunjukkan dukunganmu untuk brand lokal. Kita siap untuk berjaya di panggung dunia. Masya Allah persahabatnya luar biasa Suatu kebanggaan untuk kita semua para sahabat Yang mana Lesti Kejora Selalu membuat bangga kita semua para fans Mudah-mudahan kebahagiaan kesuksesan selalu diberikan kepada Lesti Amin Ya Rabbal Alamin dan untuk selanjutnya para sahabat ya tentunya kita mendengarkan berulang-ulang dan tentunya menyaksikan info-info seputar acara inti pernikahan dari Lesti dan Rizky Billar namun di sini ada yang berbeda bahwa Bateson tentunya dari Info tentang pernikahan inti Leslar ini membuat kita terenyuh, persahabatnya Saat mendengar lagu terbaru dari Lesti dan Rizky Bilam Yakni duet takdir cinta Saksikan rangkaian acara-acara ini pernikahan Leslar Saya kemulikan Insyaallah baru mendengar sedikit aja Kita semua tentunya Baper-persahabat ya Luar biasa dukungan pun Diberikan dari fans Untuk Lesti dan Rizky Bilar Kalau oh, ini memang menurut saya yang terbaik banget. 19 Agustus, akad nikah Resti dan Bilar Sabtu 21 Agustus, resepsi pernikahan. Mudah-mudahan saja bersahabat ya, tentunya kita semakin kompak dan solid, selalu mendoakan yang terbaik untuk kelancaran pernikahan idola kesayangan kita. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik hari ini Dan tentunya dimulai hari ini Tepatnya setengah 9 pagi kita akan menyaksikan acara siraman dan pengajian Lesti Kejora. Mudah-mudahan tentunya semuanya dilancarkan dan disukseskan Tetap teman dengan channel ini persahabat Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar ini adalah informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang Minuucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.